Pakai, kalau suaranya eh. hey. Spangat, semangat hei, hei, hei, hei, Pagi hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Cabang Bandung itu hei, penuh semangat dan penuh dedikasi hei, yeah. Sahabat-sahabat saya yang baik, <laughs> sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jumadi dan Bu Rina selaku Kepala Cabang dan Persyarikatan Pendidikan Ratu Bang Bandung yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk berdiri dan berbicara di tengah anda semua. Sahabat-sahabat saya yang baik, dan pada ini, yang tidak baik saya bukan sahabat saya. akan membahas saya. tentang telur. Telur. telur. Ada yang belum tahu tentang telur? Ada, ada, ada. Apa ada yang belum pernah dengan saya? Ya, oke. Okay. Semua pasti tahu ya telur ya. Kalau ada yang sampai belum tahu tentang telur, kata karena di itu anda sungguh Lalu, coba. Sahabat-sahabat baik, <tuh> tahukah ya? anda yang namanya telur itu diciptakan <tuh>. ini untuk hancur. Tapi jika hancurnya telur tersebut karena eh, faktor Kekuatan dari luar dan tanpa pengaruh Dari dalam, maka Akan berakhirlah kehidupan Di dalam telur tersebut Namun, jika telur tersebut Hancurnya karena pengaruh Dari luar dan faktor kekuatan yang ada Di dalam telur tersebut, maka Akan lahirlah kehidupan yang baru Contoh tampangnya gini Telur ayam ya Telur ayam itu Jika hancurnya karena Faktor dari luar karena tidak ada di diteplok, digoreng ya. maka bisa dipastikan e, berakhirlah kehidupan telur tersebut hari itu juga tapi jika telur tersebut dieramkan sama indukan ayam e, digeser sana, geser sini, putar sana, putar sini sampai 21 hari prosesnya maka akan muncullah kekuatan dari dalam telur tersebut kekuatan yang mahadasyat sehingga telur tersebut menetas dan lahirlah kehidupan baru berupa bibit biji ayam. Ya, tahu ya, sahabat-sahabat saya yang baik. begitu pula dengan kita semua yang dari sini. kita sebagai karyawan di kita udah seyogyanya, udah sepantasnya harus bekerja semaksimal mungkin di perusahaan kita ini. karena perusahaan juga udah berusaha semaksimal mungkin memberikan hak buat kita semuanya dan perusahaan juga telah berusaha meningkatkan skill para karyawannya melalui salah satunya uh, apa itu live training ya yang selalu dilaksanakan hampir bulan sekali buat kita semuanya dan perusahaan juga selalu berusaha semaksimal mungkin buat memompa semangat para karyawannya melalui motivasi-motivasi yang selalu diberikan hampir seminggu sekali oleh motivator-motivator handa yang dimiliki perusahaan ini seperti diantaranya ada Pak Husep, ada Pak Dana lagi Pak Takiman, Pak Adan, dan Pak Jumadi yang masih eh, apa selalu kita ingat tentang goyang sambal adunya ya Coba ketawa, lucu? <tuk> Beri apa sempat tangan Sahabat-sahabat <tuk> <tuk> yang baik <tuk> Kalau semua telah dilakukan Semua telah dilaksanakan Tapi kalau dari diri kata sendiri Itu tidak ada kekuatannya Maka semua Akan bersumah, tak berguna Sia-sia, kaya -sia, semua Kekuatan apa yang ada dalam diri kita? Kata Makhlil Teguh, kekuatan yang ada dalam diri kita itu ialah Keinginan Keinginan, kemauan, dan Keyakinan Satu, keinginan Kita sebagai manusia Yang diberikan akal, pikiran Nafsu tentunya Kita harus namanya keinginan Keinginan untuk memiliki Keinginan untuk e, lebih baik Keinginan untuk lebih maju dan keinginan-keinginan yang lain kita harus memiliki itu. Setelah kita punya keinginan, kita harus punya namanya kemauan, kemauan untuk mewujudkan keinginan kita tersebut. Jangan sampai kita punya keinginan itu sekedar keinginan, sekedar mimpi, sekedar uh, hayalan kita doang, tapi kita nggak mau mewujudkan. Tapi terus punya kemauan. Kemauan apa yang ada dalam diri kita? kemauan yang ada dalam cerita itu ya, kemauan untuk e, belajar, kemauan untuk berusaha, kemauan untuk mencoba dan kemauan untuk menerima kenyataan. Banyak loh orang tuh punya keinginan, punya usahanya udah maksimal, tapi mentalnya nggak kuat, makanya dia tuh nggak bisa menerima namanya kenyataan. Makanya kalau selesai satu mungkin orang lapangan yang suka di jalanan, itu kita latihin banyak, banyak banyak ya orang-orang Uh, apa namanya uh, stress pada di jalan karena dia tidak kuat minta, tapi tidak bisa menerima kenyataan. Karena kenyataan itu kadang pahit ya, kita udah punya keinginan, kita udah berusaha semaksimal mungkin, uh, segala usaha udah kita lakukan, tapi hasilnya tuh tidak seperti yang kita harapkan, minimal. Makanya kita kadang sok kecewa, tapi di sini kita, sebagai manusia beriman, kita tidak boleh yang namanya... E, apa namanya tidak bisa menerima kenyataan alas frustasi, kita tidak boleh e, karena frustasi terus e, apa namanya e, frustasi itu tidak bisa menyelesaikan masalah tapi tindakan dan pikiran cernih yang akan menyelesaikan masalah tersebut e, selanjutnya ialah kenyataan yang lainnya adalah kenyataan bahwa kita di sini bekerja di dosnya roha bekerja di dosnya roha kita bekerja di distributor Kita tidak bisa bekerja itu secara sendiri-sendiri, tidak bisa Kita saling berkaitan satu sama yang lain Seperti yang selalu disampaikan sama Pak Jumadi Bahwa di sini itu seperti mata rantai yang tidak bisa e, terpisahkan, tidak bisa lepas Namanya mata rantai itu sekali lepas, satu itu nggak akan bisa muter Makanya harus saling ketergantungan satu sama yang lain Kita tidak bisa bekerja cari aman sendiri, bekerja sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, kita tidak boleh Kita harus bekerja E, apa namanya saling e, support ya antara satu individu dengan individu yang lain Antara divisi satu dengan divisi, divisi lain Biar semua itu bisa berjalan seperti e, rantai tersebut Biar bisa berputar Mungkakan e, sebuah roda yaitu rusak ke roda perusahaan Dan selanjutnya adalah keyakinan Setelah kita memiliki keinginan dan kemauan Kita harus punya keyakinan keyakinan kalau kita apa yang jadi keinginan kita apa yang jadi impian kita dan apa yang kita usahakan itu kita harus yakin bahwa semua itu akan berhasil karena keyakinan itu kekuatan kita dengan tidak lupa kita harus berdoa, memohon sampai yang kuasa agar apa yang jadi keinginan kita apa yang jadi cita-cita e, kita dan apa yang kita usahakan itu selalu berikan kelancaran kemudahan sama Allah SWT dan semua bisa terjadi nyata Sahabat-sahabat saya yang baik, dari tiga tersebut, saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya Dan seluruh yang ada Oke. di dalam ruangan ini pada umumnya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan Mari bergotong-royong, kita bekerja semaksimal mungkin Kita keluarkan kekuatan yang ada dalam diri kita, kita keluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk memberikan yang terbaik buat perusahaan kita, dosni roha, tempat kita mencari rezeki, tempat kita mencari nafas buat keluarga kita, agar dosni roha semakin maju, dosni roha semakin jaya, dosni roha semakin sejahtera. Karena dosni roha sejahtera, manfaatnya akan dirasakan oleh keluarga kita. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang baik, durasi nomor menit. Gurina udah janji satu bulan sudah jelas udah cover itu, makanya Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atik kata, apabila itu berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.